cara mengatasi AC bocor netes yang disebabkan karena pembuangannya itu buntu hanya dengan alat seadanya yakni yang aku pakai kali ini hanya dengan obeng sama selang kecil nantinya untuk meniup lubang pembuangannya itu yang tersumbat 都是回体现在没人突破 <t> <grandparents full> cara membuka covernya ini hanya dengan cara menarik bagian atasnya seperti ini. Jadi cukup mudah kalau kita tahu arahnya, tahu bagiannya. Di sini lubang pembuangannya di sebelah kanan. Jadi agak ribet. Jadi untuk ininya harus kita inggirkan dulu, kita lepas dulu. Di sini aku cek tegangannya ternyata masih ada nanti biar lebih leluasa untuk membongkarnya jadi aku mau matikan mcb nya dulu kebetulan mcb nya hanya uh, meng cover ini aja jadi ada mcb tersendiri untuk AC ini jadi nggak mengganggu aliran listrik ke lainnya jadi lebih baik aku matikan biar nanti lebih leluasa untuk membongkarnya bisa lebih cepet Apa nih? Es warna ini tadi baru aja ada temenku yang telepon jadi rekamannya berhenti jadi kita lanjut lagi ngelala ngelala ngelala ngelala ngelala tuh-tuh eh selugur malayki awalnya rasanya lubur 재미ensive <susuk> Nah, di sini aku melakukan peniupan tapi selangnya itu terlalu kecil. Jadi kayak bocor gitu. untuk memastikan masih bocor apa enggak Coba kita siram pakai air nanti airnya mengalir dari talang langsung turun ke lubang pembuangan apa enggak Untuk Halo, selamat datang. Selamat dari di Di, di sini masih terkontrol bocor ya? Eh, kok termasuk? Eh, ya? kok ternyata masih buntu Jadi coba kita tidur lagi dengan trik, karena ini selangnya kekecilan. Jadi ujung selangnya itu kita buletin pakai uh, kanibu. Coba kita tiup, pasti rasanya lebih berat karena masih buntu. Ini yang aku pakai selang tembaga ya Selang itu loh Selang bekas asin Selang aku Oke, ini proses peniupan terasa berat, terasa kerasa. Ini terasa bumbunya, jadi aku tip sekeras mungkin, tangan oh, lebih keras. <tell> ternyata ini ada dua AC di sini, di samping ruangan ini ada satu AC lagi, dan ternyata itu pembuangannya eh, jadi satu ya. Jadi resikonya itu kalau dijadikannya satu, pas ini ditiup malah keluar di AC yang sampingnya waduh ini pembuangannya udah plong ya jadi aku pastiin udah gak buntu lagi jadi sekarang mulai kita rakit lagi kita rapikan lagi Untuk lebih pastinya lagi, aku mau coba menyiramnya lagi di bagian evaporatornya Jadi airnya nanti turun ke talang dan apakah mengalir dengan sempurna ke kanan ke bawah ke lubang pembuangannya oke mantul ini tanpa airnya itu mengalir dengan sempurna dari talang turun ke lubang pembuangannya jadi nggak belambang Di sini aku mau naikkan mcd-nya lagi bolong-bolong <San> bolong-bolong Thank <laughs> you. kita pasang lagi skrupnya di sini sekrupnya cuma ada dua kalau yang pk-nya besar untuk merek Daikin itu misal contohnya yang 2,5 pk itu skrupnya ada tiga kita pasang filternya lagi jadi untuk kalian yang punya AC di rumah mungkin harus sering-sering buka ininya ya diambil filternya terus disemprot gitu biar enggak perlu cleaning indoor sering-sering jadi biar lebih awet kebersihan evo evaporatornya. eva <tuk> Lah, nanti teman aku jangan lupa selalu isi kartu kontrolnya ya jadi untuk bisa kita tahu kapan kita pernah memperbaikinya hanya dengan inilah yang aku andalkan tadi Sekian aslinya udah beres Udah gak bocor lagi Jangan lupa subscribe ya